Halo guys, kali ini berjumpa lagi dengan channel youtube saya YT Chris Manto Oke okay guys kali ini saya ingin mau berbagi tutorial atau cara mendisable RAM onboard Pada laptop Asus a 455 LG atau LD Kali ini dia ya, RAM onboard oke sebelum mulai kita klik dulu subscribe like comment dan share di bawah video ini guys untuk mensupport channel saya guys oke jika sudah kita klik subscribe nya like comment dan share comment kita langsung saja ke tutorialnya oke kali ini saya nggak usah pakai skema juga karena saya sudah biasa men-disable RAM onboard pada laptop, ini RAM onboardnya short, jadi saya angkat dulu. Short panas di sini, jadi saya lepas biar ngambil amannya. Oke, okay. kita balik pada bagian bawahnya seperti ini, guys. Caranya cuma tiga langkah. Yang pertama, ACR-nya pada bagian ini. Posisi di, di sini sebelumnya AC yang hitam ini R-nya. Nah, kemudian kita geser ke bagian sini. Ini telah saya geser. Oke. Okay. Yang kedua kita geser ICR-nya yang ini, pertama di bagian sini diannya. Nah, kemudian kita geser di sini. Dan yang ketiga ICR-nya ada di sini. Oke, kemudian kita geser ke bagian sini demikianlah cara mendisable RAM onboard tanpa membuka seperti saya ini ini karena sudah short RAM nya jadi saya copot dari motherboard nya oke guys kita tes dulu ini kita pakai RAM PC3L semoga berhasil guys Pasang dulu konektor tuh. oke okay, kita colok casannya, oke okay, telah muter, tunggu sebentar, oke okay, telah nampil. Jadi demikianlah cara mendisable RAM on board pada motherboard Asus tipe ini. Cukup sekian dan terima kasih, guys. Mantap!